Berdiri sejak bulan September 2018, berkantor pusat di Ruko Tol Boulevard BSD Tangerang Selatan, PT Shannon Global Indonesia adalah perusahaan yang memiliki kompetensi bisnis di bidang kosmetik dan didukung penuh oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Shannon memperlakukan setiap bahan secara otentik, memastikan hanya kualitas terbaik yang masuk di dalam setiap produknya. Shannon menghadirkan produk kosmetik yang terjamin halal, cruelty-free, BPOM-approved, dan no paraben. The meaning of the name Shannon is a God gracious gift. Here in Shannon, we believe beauty has so many forms. The most beautiful thing is confidence and loving yourself, your beauty, your story.